halo rek ketemu mana dek guruku game halo para siswaku semuanya seneng banget Tunggu, kalian lagi, lagi, dan lagi. Iya, yeah. hari ini kita akan melanjutkan uh, petualangan kita di Little Nightmare yang pertama, dimana Six masih menjelajahi sebuah tempat misterius yang namanya Demau. Apa sih Demau itu sebenarnya? Nah, Bu, itu juga masih belum tahu karena sepanjang perjalanan masih hanya ada clue satu: apa bangunan yang goyang? dua rantai-rantai besar Nah bu Ita masih belum tahu apa itu demau kalau kalian sudah ada yang tahu coba komen di bawah apa sih demau itu Oke okay. sebelum kita masuk ke petualangan yang hari ini ya uh, ada titipan dari pesan kawan guru yuk kita simak bersama-sama Oke Rek, di titipan pesan kawan guru sekarang, puita uh, ingin mengucapkan satu terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang terhormat Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Budaya Kabupaten Pasuruan yang mana tanggal 19 sama 20 kemarin mengadakan workshop tentang pelestarian budaya yang mana di hari pertama ada materi tentang pengenalan cagar alam, cagar alam dan budaya. Yang mana misalkan ada tarian ini di daerah ini atau ada kesenian musik ini di daerah ini Mereka lagi apa mengumpulkan semua seniman untuk mendaftarkan diri kalau membuktikan mereka itu eksis gitu loh Misalkan ada apa ya, garapan-garapan baru atau tradisi-tradisi lama Misalkan ritual desa atau apapun itu boleh didaftarkan dinaungi oleh kemendikbud ini, keren banget tepuk tangan untuk kemendikbud Kabupaten Pasuruan senang banget atas pimpinan Bapak Ustadi Bapak Bidang Kebudayaan, terima kasih sekali Bapak, guruku ketika SMP guru fisika ya Bapak senang sekali kebudayaan anda pegang sekarang dan semoga bisa tambah maju untuk kebudayaan di Kabupaten Pasuruan gitu dan untuk hari kedua kemarin Oh keren banget ada pembimbingan mengenai hak paten atau hak cipta yang mana pasti musisi-musisi atau seniman-seniman atau pelaku seni atau Penulis atau pelukis dan lain sebagainya ingin memantenkan hak cipta atas karyanya yang ditulis bisa banget dinaungi dengan Kemendikbud Kabupaten Pasuruan. Gitu, prosesnya bisa dicek di web mereka ya, siap masalah. kayak nggak salah itu. Kalau misalkan salah, correct me if I'm wrong, atau saya tulis di bawah sini, atau di atas sini, atau dimanapun di layar ini, dan di description box begitu. Uh, itu titipan yang pertama jadi thank you banget untuk semuanya sudah apa ya keren banget dua hari ini ikut workshop iyo kita kamar bukkelas iya rek <laughs> round lagi workshop uh, saya terus mau aku jadi ya begitulah kira-kira jadi saya mohon maaf juga untuk anak-anak yang sekiranya merasa apa ya bu kok nggak tahu masuk kelas iyo rek aku mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga kedepannya bisa bertugas seperti biasanya, yo kangen aku saja nambahin kalian cuman ya begitulah keadaannya. Oke okay, uh, untuk titipannya nomor 2 ada lagi nggak dari kawan guru prestasi oh ya yeah, ada lagi ternyata untuk Mars Pendapol uh, nantinya akan ada Official musik video, tapi gak tahu kapan. Kayaknya masih surprise ya. Iya, yeah. masih surprise. Jadi ditunggu saja launchingnya Mars Spendapol Dan Arek-Arek Spendapol wajib ISO. Setidaknya tau lirike, tau bunyine, nih. Lah masalah nyanyi falas apa enggak ikut urusan Peger Carry. Ya, yeah. yang penting kalian ngerti lagu ini Dan untuk anak-anak bernada Choir, yuk absen se-eh uh -uh. Kalian ditunjuk sebagai duta Mars Spendapol So, help your friend Bantulah koncom-koncommu untuk hafal Mars Spendapol ini Karena it will be forever Mars ini akan dinyanyikan selamanya Selama-lama-lamanya Entah kalian nanti sudah lulus Adik kalian baru regenerasi dan lain sebagainya It will be forever So, jangan lupa untuk latihan Oke, okay, kayaknya itu ya titipan pesan dari kawan guru kita balik ke gameplaynya oke okay, untuk anak-anakku yang baru datang di channel guruku gamer guruku gamer adalah sebuah channel gaming yang mana menggagas sesuatu Apa sih menggagas sesuatu uh, Topik utamanya Topik utamanya adalah menyeimbangkan dunia belajar Dan dunia bermain untuk anak-anak Indonesia gitu Jadi kalian itu sebagai anak-anak Yuk harus bertumbuh sebagaimana porsinya Kalian gak bisa dituntut untuk belajar terus Atau terlalu banyak bermain juga gak baik Jadi harus uh, balance ya Dan bersama guru-guru gamer yuk kita sama-sama menyeimbangkan kehidupan kalian ini menjadi satu harmoni yang ya indah untuk semuanya, indah untuk orang tua, indah untuk guru, indah untuk kehidupan kalian sendiri, indah untuk prestasi kalian sendiri dan lain sebagainya. gitu ya semoga harapannya bisa terlaksana di kedepan-kedepannya ini. Dan untuk kalian yang mau subscribe silahkan langsung langsung ya, ceting. Gitu. Manual, manual, manual, atau kalian yang ingin mengungkapkan rasa cinta kalian kepada guru kalian, boleh pakai hashtag pesan untuk guruku. Hashtag pesan untuk guruku, nah, kalian bebas mau tanya, PR ta bilang sarangnya ke guru kalian dan lain sebagainya, tuh boleh pakai hashtag tersebut. Gunakan dengan baik ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan petualangan kita di leader nightmare yang pertama. Aku lali tutup di SEO, the minute. Sistem update baik. Right? And go. Sudah, pak? Gak baik. Wuh, waduh. Langsung ya bun. Ah uh ah. -uh. Cc cc ya. Oke. Selamat datang di Little Nightmares yang pertama. Yuk langsung kita saja. Eh. Yuk langsung saja. Press circle to start Oke okay. uh, Mau saya rotak di Baik. Kemarin kayak kita ketemu Pak janitor ya Dan itu ancaman pertama Yang kita temui Setelah sekian lama Oke okay. Oke okay, here we go Here we go Si Si Si Wait a second uh, Six Wake up Oke okay, tombol tombol. Haya Haya Boom Haya Boom Baik Seperti yang kita prediksi kemarin ada monster ya Baik Oke, okay, ini grab dan ini run Oke okay. uh, Ready? Let's go Wuh Wuh Hmm. Baik, ya. Baik, ya. Baik, ya. Baik, ya. Baik, ya. Yuk, uh, kemana nih? si Masih jauh, Kak? Mungkin pasti ronaldo. di ronaldo. si ambil ancang-ancang. Aduh, and go, go, aduh go, go, go, Tidak, go, go, tidak tidak tidak, tidak! tidak! tidak! tidak! Kurang Halo, little nightmare. Baik, kita akan melewati ini bersama-sama. Tidak, saya cut. Oke, okay, tidak, agak, saya cut Come on, six. Come on, come on, come on, come on. One, two, and go. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, tidak. se, lat misale, lat takokaneku katon deh, se, kaget tuh soalnya, se, se, se, se, se, se, se. Uh, menemukan nih setalah oke okay. aduh adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu. aduh aduh aduh <tune> aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh rodo do aduh se misalnya ale dendekono otomatis kita harus lewat ready yuk gas Hayya <tune> Aku dan tidak, tidak, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, ah, Kurang Mama, Mama, Mama, Mama, kurang Mama, Baik Mama, ya, baik baik Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Aduh Aduh Aduh aduh aduh aduh Oke, oke, oke, waduh oke, oke, oke, oke, oke, aduh oke, oke, oke, oke, langsung ya oke, oke, oke, ya Up up up up, aku kaget, tarik dinding, <laughs> kaget to, kaget to, kaget everybody. Oke, okay. fokus, fokus, fokus dan stay awake ya. Oke, okay. kita bawa ini aja. Barang kali, oh tidak ada cahayanya, tidak ada cahayanya. Uh, uh. Oke, okay, tidak ada cahayanya. Hmm. Apakah kita harus ke sana? Soalnya, monster itu dari depan. Ini berarti. seks seks wuh everybody oke oke okay. okay. jangan sampai jatuh Oh, buatku bertanya-tanya ya bun ha -ha. baru kamu nanya Se, aduh aduh aduh aduh Se, misal misal ini nih ha -ha. nah gitu kan enak gitu kan enak tidak tidak begini-begini saya apa toh oh rats that's a tapi bisa ya, oke? Okay, ah! Kok moro ketutup? Oh, what happen in my life? Kita harus berani Berani Berani Boleh ancen pangan ya Ya wes Kok oh, banyak jepitan Cek crouching apa? Oh crouch Iso enggak sih? Iso enggak sih? Enggak iso dong Aku sangat menolak realita untuk, untuk, untuk, maju ya Sangat Kok moro-moro ngening Saya, aduh, aduh Ya 80 aja lah ya, keras sekali Saya sampai tidak bisa mendengarkan diri sendiri, baik YOLO Hello, guys. Yeah. Oh, my God. ik uh, satu tips koyok eh jangan membuat gaduh Tidak ingin Coba kita dorong ya Oh my god It's it's torturing ini Sangat-sangat menyiksa kira Oke ya Kita berusaha nih Kita berusaha nih Oke Ketika Rooming ya Rumah miring ya Kagak bisa pak Kagak bisa pak Gak bisa nih Gak bisa nih gue diginiin nih Atau Kita buat noise Untuk mancing dia ke sini Dan bukain pintunya Buat kita Oh my god Apa berarti ini? Udah ya? Bukan begitu ya, ya, ya, ya Oh, ya, ya, ya Nah Kan, bunyi, kan That's why I hate you, my friend That's why I hate you Much Gak ada secret nih Gak ada secret nih Kagak ada, oke okay. denger nggak? Denger nggak kalian? Hah, nggak? Oh nggak bisa ya? Karena di seller, eh, okay. resiko. dengar itu nggak ada nafas kayak kekurangan oksigen nggak Aduh Aduh Aduh Oke tar mau lihat-lihat Oh secret secret secret we found it gak bisa ya buntu crunch and up and crouch and up hmm. agak bertele-tele soalnya selain exploring juga aku melihat weapon kemungkinan kita punya weapon ehi yo kita buat noise untuk mancing dia deh si nunggu momentum saya nunggu momentum ya Namun, namun membagongkan ini Tapi aku suka Gimana dong? Mix feeling nggak sih? Sakit pinggang Yuk Pelan-pelan aja Pelan-pelan Kita diarahnya kemana sih? Mancing noise ya, yeah, rono terus kita naik anu. Naik apa seneng Naik laci, waduh tangan itu apa bisa? Aku udah dealing the, the teacher. Ah, uh, kenapa? Yuk, ya, lagi lagi kematian kita ya sepertinya enggak menampik fakta lah, aku takut. Gue nolong, suarane ku real soundnya? Aduh, aduh ya Allah, kebawa nih. Sumpah, suarane ku gak rai, copot ubun-ubunku. Gak dikasih istirahat nih, Pak. Pak. Pak! Allah. Pak, kita gak dikasih istirahat nih, Pak. Okay. Ya Allah. Apa lagi ini, Allah? pasrahkan seluruhnya kepada penguasa lagi dan bumi ya allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi berisik kira berisik kira lama ini ya allah di situ ya itu bahaya. Nah, dia pegang situ soalnya. Tuh tangannya itu loh. Aduh, kok nggak mau ke sana ya? Tadi, tadi tadi ke sana loh. kamu mulek pulek di sini aja, Anda. Sana dong, susah nih. Bapak ke sana dong, iya ah. dong. Bapak ke sana dong. Waduh, disitu mulu, Bapak. Nih, kayaknya tunggu dua, dua periode dulu deh Tunggu dua periode dulu Tunggu dia ke sana dulu deh Tunggu ya Sabar ya Tangan saya udah udah gini nih Aduh sakit pinggang Saya sakit kepala Lihat bapak Aduh, Mana tidak bisa Mana tidak bisa Tee. Gak bisa Butuh sesuatu yang lebih ringan Butuh sesuatu yang lebih ringan Yang lebih ringan Mana tadi? Mana tadi kayak ada itu loh Waktunya sungguhan lagi, kak, kak, kak berat. Eh, apa kak, ringan. Kaya, eh harapan kita tinggal sepatu deh. Ya sudah deh. satu momentum. Udah, udah, udah, udah, shaky udah, udah, okay, ya, sudah ada tombol save ya kok banyak buku udah, aku udah, sempet ngerosting uh, situasi yang mereka punya deh ya ampun sini. bisa nih bisa harus bagaimana dong Aduh berisik banget Oh lewat sini Oh hai nom cekan deh sini enggak ada apa-apa Uh. cuma ada lemari lemari yang nggak bisa ditarik baik Nom. Namanya tadi kemana? mana? Oke, kita checkpoint di sini ya. This is the road di. Ingat pas iku enggak? Buku lu enggak? Iso dong. Oh. Oh, apa yang kita lakukan terhadap piano ini ya? Sepertinya kita akan melanjutkannya di episode selanjutnya karena jantung Bu Ita sudah, sudah tipis Membrannya sudah tipis ya tinggal Aduh takutnya putul Baik, terima kasih udah nonton dan maaf suaranya Bu Ita shaky Karena Bu Ita scared, karena Bu Ita takut Jangan lupa komen, like, and uh, tonton episode selanjutnya Atau sebelumnya di playlist yang udah Bu Ita kasih See you ciao, ciao and Dadal Dadah da da da da da da I love you kemenigut Gopaten Pasuruan I love you para siswaku, semuanya Tarangai hey. Oke okay. Somehow, aku menyadari, like, gameplaynya kita lambat sekali ya Iya, rek aku emosional sekali dengan game ini Rasa takutnya, rasa curiousnya Rasa semua, semua ikut terus. Oke, okay, see you and bye.